Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan AAWJ channel di video kali ini saya akan membagikan tutorial dan trik agar kuota belajar menjadi kuota reguler kalian mau tahu caranya silahkan simak video ini sampai habis karena kalian kehilangan 1 menit atau 30 detik kalian akan kehilangan cara dan kalian tidak akan bisa menggunakan cara ini Baik, yang pertama saya menggunakan provider Telkomsel Syarat yang pertama kalian harus cek dahulu pulsa kalian itu harus Rp 0 rupiah. Ini salat pertama yaitu pulsa kalian harus Rp 0 rupiah. Sudah, saat yang pertama sudah terpenuhi Lalu, kuota internet kalian itu harus Rp 0 rupiah, Kuota internet reguler kita klik dulu, kita cari kuota internet. Kita cek dahulu kuota internetnya. Tunggu, nah ini kita akan tunggu SMS dari operator untuk mengetahui pulsa kita tinggal berapa. Nah, ini adalah kuota belajar saya. Ini sebanyak... 44,8 GB lalu kuota internet reguler saya itu adalah nol rupiah baik Ini saja kita kembali kita aktifkan data dahulu untuk ngecek apakah internet saya memang benar-benar tidak bisa digunakan Di sini ada aktivitas trafik, hmm, apa namanya kecepatan internet. Itu saya menggunakan aplikasi, eh, bukan bukan aplikasi, saya menggunakan internet WA gratis. Jadi, data apapun hanya WA saja yang gratis. Kita kembali ke video tutorial, uh, kita kembali ke tutorial, kita klik Facebook untuk mengetahui. Apakah internet saya ini memang benar-benar tidak bisa digunakan? Baik, saya tidak bisa menggunakan internet. Saya masih belum puas. Saya akan membuka YouTube. Nah, oke, kita. kita akan melihat video saya ya. Bisa atau tidak, kita hari ini. Kita tunggu. Masih dengan kesabaran yang sangat-sangat tinggi, -sangat ya. Kita tunggu lagi, kita tunggu, kita tunggu, kita tunggu, kita tunggu. Saya sudah tidak sabar, tidak bisa, ternyata ya. Baik, kita kembali ke syarat tadi. Syarat pertama yaitu nol rupiah. Pulsa nol rupiah sudah aktif, sudah terpenuhi. Lalu kuota internet kita sudah 0 MB, ya kan 0 MB. Itu menandakan kalau kita tidak memiliki data reguler. Lalu yang pertama, eh yang ketiga kalian harus mendownload aplikasi ini. Nah, karena saya sudah mendownload aplikasi ini, jadinya saya langsung klik tombol buka. Baik. Nah, ini ini bentuk dari aplikasi sipon pro saya tidak menggunakan aplikasi yang berbayar atau apa saya menggunakan aplikasi bawaan dari google play store langsung saja kita klik opsi lalu pilih server region yang kinerja yang paling baik vpn setting nggak usah diapa-apain setting proxy juga nggak usah diapa-apain kritik dan saran nanti saja lalu klik tombol mulai kita tunggu karena untuk mengaktifkan ini butuh waktu 10 detik nah kalau aplikasi ini sudah sudah bisa ini di sini ada tonda VPN ini berarti aplikasi uh, aplikasi ini sudah berjalan normal kita lihat ini dari iklan entah di iklan dari siapa ini sudah aktif sudah mulai bisa buka kita klik tombol oh, kita buka aplikasi google chrome kita buka facebook masih lancar ternyata masih lancar masih lancar masih lancar masih lancar masih lancar masih lancar masih lancar masih lancar masih lancar masih lancar. Oh, ada kita <gifat> kita lanjut ke tutorial berikut ini nanti saja lalu aku masih belum puas apakah memang benar bisa atau hanya sekedar uh, laju saja itu internet Aku masih belum pas, makanya aku lihat YouTube masih bisa. Ternyata masih bisa. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share video ini jika kalian rasa video ini sangat bermanfaat. Oke, okay? ya kita buka. Kita pilih video apapun terserah. Saya mencari video saya sendiri. Kita tonton video sampai. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Kembali lagi dengan ABC Channel. karena internet kita sedang tidak stabil makanya berubah langsung berubah ya tampilannya ini bisa apa kalian sudah puas dengan video saya lah tadi adalah video tutorial dari saya untuk menggunakan internet atau untuk mengubah kuota belajar menjadi kuota reguler ingat ya kuota ini digunakan untuk belajar jangan lupa ya kota ini digunakan untuk belajar tapi kalau anda kepepet atau kalian kepepet sedang benar-benar butuh untuk browsing silahkan gunakan trik ini kalian bebas menggunakan trik ini jangan lupa klik tombol like, subscribe dan share video ini jika video ini sangat bermanfaat bagi kalian oh iya jangan lupa kalian harus sertakan komen jika video ini dirasa kalian bisa menggunakan ini kalian harus masukkan ke komen berikan saran dan feedback ya masukkan terkait video tutorial ini jika kalian sudah bisa menggunakan trik ini silakan konfirmasi di kolom komentar oke okay? salam dari awj channel semoga kalian sehat selalu saya undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang